Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran Kemarin kita sudah belajar tentang materi ikhlak Nah minggu ini Ustazah Adina akan mereview materi Mulai dari Hamzah 1 sampai dengan iklab Nah anak-anak perhatikan ya Ustaz Adina akan mereview dari Hamzah Sol, idhar, Ikhva, Idhawam dan juga Ikhlam Disimak baik-baik ya Tapi sebelumnya anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita sudah menyanyikan lagu e, seperti lagu lihat kebunku Anak-anak masih ingat kan? Nah kalau begitu kita nyanyikan bersama-sama ya Wahid Isnani satu Ithar itu jelas, yukfa itu samar, ikhlab itu membalik, itgum itu masuk, ciri-ciri ikfa, nun wal mim, siap-siap dengung, panjang tambah satu ketuk. Nah oke anak-anak semuanya, sekarang mari kita simak review materi Hamzah Wasol sampai dengan ikhlab. Nah anak-anak yang pertama kita akan mereview Hamzah Wasol Coba perhatikan di layar ya Hamzah Wasol jika bertemu lam Hamzah Wasol dibaca A Sekali lagi coba perhatikan Yang ditunjuk Ustaz Dina dengan panah ya Hamzah Wasol jika bertemu lam Hamzah Wasol dibaca A Contohnya <tuh> Al-A'rambu Kufro. Nah, yang kedua, Hamzah wasol jika diawali huruf bunyi, Hamzah wasol dilewati. Huruf bunyi di sini berarti huruf yang berharap fathah, kasroh, dan doma Jadi, jika ada Hamzah wasol diawali huruf bunyi, Hamzah wasol dilewati. Contohnya, wasjud waqtarib. selanjutnya. Hamzah wasol bukan lam. Jika setelah mati berbunyi u, hamzah wasol dibaca u. Contohnya uq'udū ma'al Selanjutnya, hamzah wasol bukan lam. Jika setelah mati bukan u, hamzah wasol dibaca i. Contohnya iqro <tik> bismi bikalladhi Selanjutnya hamzah wasol bukan lam jika setelah mati berbunyi u hamzah wasol dibaca u kecuali ismu ibnu imron Contohnya ismuul masih Isa Nah selanjutnya, Hamzah wasol jika diawali an, in, un, dibaca ani, ini, uni. An jadi ani, in jadi ini, un jadi uni. Contohnya, syai'anit takhodaha huzuwa. Nah selanjutnya kita akan mereview materi idhar. Nun atau huruf lain, jika bersukun, dibaca idhar. Idhar artinya jelas atau terang, jadi membacanya harus jelas, ya. Contohnya, nah yang kedua, kita akan mereview materi ikhfa. Nun atau huruf lain, jika tidak bersukun, tidak bertemu tasjid, dibaca ikhfa membacanya siap-siap dengung panjangnya tambah satu ketuk jadi yufa artinya adalah samar membacanya harus didengungkan contohnya fatang fuqviha fatakun nah yang ketiga kita akan mereview materi idom nun atau huruf lain jika tidak bersukun bertemu tasjid Dibaca idogom, membacanya lewati yang tidak bersukun. Nah idogom artinya masuk. Jadi cara membacanya kulumirizki Nah yang terakhir kita akan mereview materi iklap. Nah coba perhatikan di layar ya. Iklap artinya membalik. Jika ada mim kecil berkaki, dibaca mim mati, panjangnya tiga ketuk. Contohnya, batats sabazanabila. Nah, anak-anak, alhamdulillah, kita sudah selesai mereview materi Hamzah Wasol sampai dengan ikhlas. Nah, Ustadzah Dina berharap setelah Ustadzah Dina mereview materi Hamzah Wasol sampai dengan klub, anak-anak lebih paham lagi ya cara membacanya. Semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum Ustadzah Dina akhiri, Ustadzah Dina mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents,